Jangan pergi dari diriku Tak sanggup harus hidup tanpamu Karena jauh kita bersama seperti yang terjadi kemarin Langkah demi langkah yang menyepi membalut luka lagi Yang ku tahan hingga kini Habis sudah nafasku Menyebut namamu Takkan hilang Walau kau memilih pergi Takkan hilang Sampai di ujung waktuku Takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walaupun memiliki, takkan hilang sampai. cinta